Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya agar channel ini para sahabat, terus berkembang dan memberikan informasi terbaik, terbaru, terupdate seputar Lesti dan Rizky Billar. Baiklah para sahabatnya selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada sebuah kabar spesial untuk kita semua perhatikan di yang pertama ya Wow, Masya Allah ada yang keciduk persahabat jadi ya balik jendela Ada kakak dan dede LST yang sedang syuting bareng Mudah-mudahan syutingnya diberikan kelancaran Kemudahan dan terutama mudah-mudahan mereka berdua diberikan kesehatan Amin Ya Rabbul Alamin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption Enggak sabar lihat hasilnya Wow Banyak yang gak sabar banget ya melihat hasilnya Tentu harap bersabar Untuk warga Konoha. Tentunya kita akan disuguhkan vitamin Yang sangat luar biasa bahagianya Di postingan ini juga Banyak komentar Banyak tanggapan yang diberikan oleh para fans Yakni dari akun Shahzad119 Masya Allah Hebat banget dari Lesti, dari mulai hamil sampai melahirkan Gak ada capek-capeknya Semoga keluarga Leslar selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu SWT Amin Wow ini luar biasa banyak persahabat ya Respon yang sangat positif Mudah-mudahan dari LSD dan Kakak Bila selalu diberikan perlindungan Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan ke kabar berikutnya juga perhatikan Ada sebuah unggahan dari Igasnya Pak Ferry persahabatan ya. kejahilan kembali nih dilakukan oleh Pak Ferry terhadap Deddy Alsi Kejuara ini kayaknya balas dendam semalam ya. <laughs> Cute banget membuat kita ketawa bahagia juga melihat ini. Diunggah kembali postingan ini oleh akun Leslar Anusker Sik. Perhatikan juga di kalimat kesan yang dituliskan di postingan ini. Cie cie balas dendam nih ceritanya kata itu Pak Ferry ya balas dendam terhadap Alsi Kejuara. Yang tentunya semalam di Pak Ferry saat tidur ya Dan kita lihat juga di sini banyak sekali komentar Banyak respon yang diberikan dari akun Bunda Alia-Alia mengatakan Tapi Bunda El tetap cantik di gimana-gimanain juga Pastinya dong idola kesayangan kita Selalu tetap tampil cantik walaupun di gimana-gimanain juga terlihat sangat luar biasa Aura dari tidak Lesti Gejora dan selanjutnya juga persahabat ada sebuah komentar yang diberikan Dari akun Kiki808 Tuh kelihatannya Dede masih hamil kayaknya ya fotonya tuh persahabat Duh <laughs> cute banget ya dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Rika2020 mengatakan Balas dendam tapi tetap aja cute hicks katanya tuh bersahabat ya memang luar biasa banget Idola kesayangan Mudah-mudahan saja selalu diberikan kesehatan kebahagiaan tentunya untuk idola kita Ke kabar berikutnya juga ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan Terbaru masih di akun Instagram yang sama Meripost kembali unggahan dari kakak Bilar Wow kakak Bilar sedang tentunya syuting persahabat yang memegang kamera wow syuting dalam syuting nih ceritanya persahabat ya <laughs> ada sebuah kalimat di postingan ini dulu zaman gua kecil megangnya kamera pistol kata kakak Bilar sambil emot ketawa yang diberikan ya ini tentunya membuat kita bahagia dan bangga banget ya kepada Rizky Bilar dan postingan ini juga kita solve dengan rambut kakak Bilar yang sudah rapi, udah dipotong ya rambutnya tambah ganteng aja masya Allah. Tentunya kita lihat juga di postingan ini. Banyak komentar yang diberikan, banyak respon yang tentunya diberikan dari para fans Leslar Kita lihat dari akun Instagram Dian Potri Sunda Jadinya syuting dalam syuting dong, eh gimana katanya tuh Ada juga komentar lain dari akun Rizka 93 Damai Rambut baru tuh, Kakak Bilar ya, memang luar biasa banget kesayangan, Kalau sudah dipotong rambut, wow, di nya luar biasa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 informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Abang ingin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.